Istilah diktator acap kali dikait-kaitkan dengan kehidupan demokrasi di sebuah negara. Maka dari itu diktator selalu identik sebagai seorang pemimpin yang tidak ingin melihat adanya perbedaan pendapat. Lantas masyarakat pun cenderung dituntut harus mengikuti semua perintah dari diktator meskipun perintah tersebut dinilai brutal dan mematikan. Berikut deretan 5 diktator yang paling mematikan di dunia.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 Adolf Hitler dikenal sebagai diktator yang pernah terang-terangan mencabut kewarganegaraan. Bahkan ia pun membunuh umat Yahudi secara besar-besaran. Tidak hanya itu, diktator yang juga kanselir Jerman ini juga pernah membunuh penduduk Roma secara besar-besaran. Tercatat sekitar 80 juta orang telah menjadi korban dari aksi brutal dan mematikan dari diktator yang satu ini. Kim Il Sung Kim Il-sung merupakan pemimpin Korea Utara yang berhasil menyulap negaranya menjadi negara diktator yang paranoid. Pasalnya kakek dari Kim Jong-un ini dikenal sebagai diktator yang kerap memerintahkan warga Korea Utara untuk melakukan kerja paksa di sebuah kamp yang sudah disediakan pemerintah. Lantas, Kim Il-sung mewariskan sifat diktator itu kepada anak dan cucunya, yakni Kim Jong-il dan Kim Jong-un. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kondisi Korea Utara yang semakin tertutup dari dunia luar. Enver Hoxha Sama halnya dengan Kim Jong Un, Enver Hoxha juga dikenal sebagai diktator mematikan yang berhasil menyulap negaranya sebagai negara yang paling tertutup di Eropa. Tentunya diktator yang satu ini juga berhasil membawa ideologi komunisme ke Albania seusai menggelar peperangan dengan Uni Soviet dan China. Tercatat sekitar 200 juta penduduk Albania berhasil dijebloskan ke dalam penjara setelah mereka berani menentang kediktatoran hoksa. Robert Mugabe Robert Mugabe dikenal sebagai diktator yang paling kejam seantero benua Afrika. Pasalnya ia berani membantai warga Zimbabwe secara besar-besaran, setelah mereka secara terang-terangan menentang kepemimpinannya yang dinilai brutal. Suharto. di posisi terakhir ditempati Presiden Soeharto ia dikenal sebagai diktator paling kejam di Indonesia pasalnya ia harus bertindak seperti itu guna membebaskan Indonesia dari pengaruh ideologi komunisme lantas Soeharto pun membuat program penyiksaan dan pembantaian kepada pihak manapun yang diendus memiliki hubungan dekat dengan ideologi komunisme tercatat hampir setengah juta orang menjadi korban